Hai hai hai Menjadikan hewan liar sebagai hewan peliharaan adalah hal yang kejam dan juga ilegal Banyak spesies yang indah dan karakteristiknya menarik perhatian orang Namun yang namanya hewan buas apalagi hewan karnivora seperti harimau tidak sepatutnya dipelihara dan tinggal di dalam rumah bersama dengan manusia Hal tersebut bisa saja menjadi sebuah tragedi yang mengerikan jika sewaktu-waktu insting buasnya kembali muncul Kehidupan di alam liar memang tak pernah bisa diduga. Seperti sebuah video berdurasi dua menit yang diduga berada di Distrik Pivid Uttar Pradesh, menunjukkan seekor harimau betina dewasa yang dipukuli tanpa henti dengan tongkat oleh beberapa warga yang memicu kemarahan para netizen di media sosial. Insiden itu terjadi di dalam zona lindung Pilivid Tiger Reserve sekitar 240 km dari ibu kota negara bagian Lucknow. Video yang diambil oleh penduduk desa Mataina pada Rabu Sore itu menunjukkan sebuah penyerangan oleh penduduk desa. Bahkan sempat terdengar beberapa komentar oleh seorang saksi yang mengatakan bahwa mereka menyerang harimau betina itu karena dia telah menyerang dan melukai seorang penduduk desa di pagi hari. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Harimau betina yang berusia sekitar enam tahun itu dikabarkan meninggal karena patah tulang rusuk dan luka di tubuhnya. Pejabat kehutanan setempat telah menangkap beberapa orang atas insiden tersebut. Direktur lapangan Pilipi Tiger Reserve, Harajamohan mengatakan, Harimau malang itu mengalami patah tulang dan cedera akibat senjata tajam seperti tombak di hampir setiap bagian tubuhnya. Setelah beberapa tim departemen kehutanan tiba di tempat, tepat setelah penyerangan terjadi, tetapi sayangnya penduduk desa yang marah malah menyerang mereka dan tidak membiarkan harimau betina itu dibawa ke rumah sakit sampai dia mati. Penyelidikan nampaknya akan dilakukan untuk menyelidiki apakah upaya tersebut benar-benar dilakukan di tempat oleh petugas kehutanan untuk menyelamatkan nyawa harimau betina yang terluka itu. Sebuah pernyataan resmi juga bertentangan dengan laporan penduduk desa yang mengatakan bahwa harimau betina itu sebenarnya tidak keluar dari habitat aslinya. Bahkan sebenarnya penduduk desa sudah diperingatkan berkali-kali untuk tidak terlibat dengan harimau betina. Tetapi pada suatu hari ada seorang pria yang mengabaikan nasihat tersebut dan mendekati harimau betina itu kemudian menyerangnya ramai-ramai hingga tewas. Distrik Pilibit dan Konservasi Harimau Pilibit telah menyaksikan kematian sebanyak 16 harimau dan tiga macan tutul di dalam hutan dan sekitarnya sejak 2012 lalu. Bahkan ada sebuah laporan di mana sebagian besar kematiannya disebabkan oleh keracunan, penjeratan, penyakit menular seperti penyakit anjing, bahkan hanya sedikit yang disebabkan oleh pertikaya. Insiden pengeroyakan harimau adalah yang pertama, di mana seekor harimau betina dewasa dipukuli sampai mati oleh penduduk desa di distrik tersebut. Harimau betina ini sebenarnya bisa diselamatkan dan diberi bantuan medis tepat waktu karena petugas suta telah mencapai tempat itu. Namun sayangnya, ketidakmampuan mereka untuk menyelamatkan kucing besar yang sekarang dalam rentang waktu kurang dari 9 jam itu tidak diragukan lagi sudah mencerminkan ketidakmampuan mereka dalam melindungi satwa liar ketika berada di situasi yang sangat genting. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.